lah resiko ngapa kulit lihat dia di sini ya ampun dia dia dia kacang nila cuman nih nak buka kelak macam nih banyak nih, nah, dia di buah mana dia -dada. lah mata aku ah b lihatlah ya, ya, Hmm, kulit dia ya, dia ya, di dalam nih lah musel orang penjualan ya oh kayak minta kena teruceh emang toko penjualannya Nah, Sari kumutik cuci ke kacang dia Oh. Hmm. Ni ya ha itu mi tet b. Hmm. Ni u baik, ku banyak gawe sebenarnya tapi menjadi pilih dipilihlah doh ya. Boh hai tam gali ni macam kisah ni kacang apa gawin mie? Nih ya, katigok gue, kue beli kacang ha. Kacang busok dibeli, kau tau kali? Pok ya, pok ya saya kayak duit. Jangan eh, macam tuh dis aku tidak tahu jadi dalam plastik aku mulai ya dis enak nih dia punya mata deh pok ya Nyabung bungkus di dalam plastik ya dis aku gak tahu bungkus hitap nih dis mana kena akal pok Mi ya itulah dibungkus pulih ya jam kayak ngelam kucing dalam karung. eh oh besok cemtuh ya. <laughs> dia ngapainya ke cicip guys kadang puasa so, kan puasa sudah ya tapi, tapi kasih pak ustaz jadi nih cip Mi, mendikit dikit Oh, dikit-dikit aja di. Ah, oh, ya. kita ngalempah. Jadi ini, Cip. Oh, dengar Pak Ustaz dulu tuh. Tapi Kak tuh bukan nyicip, Ladies. Mau makan terus jadi, jadi tadi tuh, Beb. Tanya Pak Ustaz. Jadi. Udah ya lu dah. iya ampun, Sis. Tapi Kak bukan kan kayak nyicip, Bebes. Ah, ngambil lagi. Enggak hal, tanya Pak Ustaz. Lagi lah, Ladies menyicip hmm. jadi menila makan des kan, menila bukan waso jadi, kalau kaya waso nih ya lo nih des wasa kok? Oh. Tahu aku ninggokan, des. sehat benernya des ah ah nyicip tapi makan terus ya ampun, kau tetap mau nyicip nih? Ah aku waso dak, ya des Maso. tapi jadi nyicip, kau Pak Ustaz atau pisage macam ini. Saya tanya Pak Ustaz. Mana Pak Ustaz? Oh, Pak Ustaz ke mana? Tak lalak kunak lah nanya ke Pak Ustaz ku ge. Pening hmm. kepalaku ningok kan. Gua denger Pak Ustaz yang aturan ceramah kemarin. Hmm. Jadi nitip ngicip, tapi ya sudah ngicip dulu dah. Oh, diludah. Hmm. Oh, diludah. Tik kan sekali ngeludah dia tadi. Lalah dis. Jadi tadi suruh anak membuka, dis. Ku puas orang bebuka ku bebuka lah kalau jami. Ame kayak kunyube. Udah ini kan kuludah. Wih, des smartiku Ku kesiat nih kok kan? Ini macam nih des? Oh, pak Ustaz Al Azim. Macam tungru udah nih so. Aow. Tapi sambung lagi udah ya. Hmm. Di, ma Di mana? Di mana? Ya. nih ke belajar dia. Adek ku dengar kata Pak Ustaz. Ya. Ustaz mana des? Masjid. Ustaz Al Azim des. Kau salah be. Aduh, ah, nih apa ya, Ustaz kita tanya ke Pak Ustaz. Assalamualaikum. Alaykum. Alaykum pegawai mak mas kapan nih? Pak Ustadku tadi tombolik kacang, nggak tahu perlu brp perlu busuk dipilih, datanglah gadis, nyicip, eh ciko ciko, kata aja Tapi menko ninggal nih bukan nyicip, namanya nih. Yuk pun Pak Ustadz duduklah dulu, biar pajak jelas. Ustadnya kok, nggak nyicip ini aman pak Ustaz nicip. Gratis, nih bulan puasa. Nah, Tidak boleh. Tumuk jadi anda. kan pak Ustaz waktu di nengerah. Jadi saat sudah nyubet tuh, cuh diluda. Oh, kemana itu pak Ustaz? Ustadz mana itu? Ade, Ustaz di biskit kami itu ceramah pak Ustaz. Jadi ya, tak tuh katij, ibu-ibu, katijah boleh nicip makanan, katijah soalnya. Kalau ada tahu kalau asin makanan kita, ah, nicip di lidah, sudah di ludah. Oh, betul memang oh. ada hadis. Uh, hadis itu dari hadis riwayat Bukhari. <tik> Tidak mengapa kita mencicipi cuka atau makanan iya. di bulan puasa, hmm. tapi ada ujungnya. Hanya sampai jangan lewat kerongkongan. Hmm. Kalau lewat kerongkongan, bah batal. batal Jadi itu di batal. Kalau oh, batal sampai kerongkongan? Ustaz. Hmm. Itu artinya kan kita makan secara sengaja. Oh, ku ku Pak Ustaz, secara sengaja, bener, ah. batal. tapi alhamdulillah kenyang kok Ustaz. apa Apa aku nerus puasa? Apa aku buka? Oh, tuh, Pak Ustaz? Dia tidak tahu masalah. Mas, tahu bu gadis. Kalau bu gadis tadi. Itulah yang bilang tadi mungkin hmm. salah penafsiran, uhuh. salah mengenal hadis. Kalau tidak sengaja, tidak PHP. Hentikan, ya. jangan oh. diteruskan. Masih. Kalau ada masih sisa, ada di makanan, dibuang, diludah. Oh. Oh. Tapi yang tebakan, tidak PHP. Namanya kan kita tidak sengaja sengaja, enggak sengaja. Udah benar enggak tahu Pak Ustaz tapi benar-benar enggak tahunya. Jadi Caica, berarti ustaz itu salah yang enggak ceramah kayak kami Bukan itu kan Bukan ustaz kalau Usta, salah resepsi. Setiap ustaz itu pasti memberikan ceramah tuh enggak ada yang oh, salah. Oh, Berartimu salah jamin. Maka aku bilang Tengah tadi. Nengar, mungkin salah penafsiran, mungkin hmm ngobrol mesti gitu pas Ustaz ceramah. Benar lah Pak. Tuh Pak Ustadz kesini tadi, oh. gue bingung nggak jelas Pak Ustadz Apa yang kata Ibu Garis benar, selama oh. bulan puasa boleh dicicip, Boleh kita nikmati, Cuma enggak hmm. boleh ditelen telen, oh. Malo, telen, sampai, sampai lidah Baik, Pak Ustadz Ya tak? sudah lidah, karena hukumnya oh, nah, makruh Pak nah, oh. lah, aku Pak Ustadz. Makasih, Pak Ustadz. So. Oh, Makasih, Pak Ustadz. Alhamdulillah, ini Pak Ustadz Ustaz, akan aneh. Uli, ne? nih, ini anakku ke Musala dulu. Oh, Cek, iya karena dia buka bersama oh, di warga. Iya iya ya. Oh iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Nak iya, iya, iya, Rupai. Macam tu Mek. Tak jadi, Rupai, Mek. Oh, tak jadi. tu lah, aku tadi bingung lah nak Mada macam Tapi aku, Mek, nak me makan tu Tapi aku haus ke mana, oh Astagfirullahaladzim. Tapi niat aku nak puasa Kata Pak Ustaz tadi, tak jadi. Barulah Pak Ustaz tadi, Mada Kika. Siapa tadi niat? puasa lah Tak jadi minum, kata oh, Tahan. Tahan lah. Oh. Apa itu namanya tadi, tu memang aku tak ada oh, oh. sengaja. Tak tahu. Tak ada sengaja, Nian. Tapi benarkah oh. tak ada sengaja? Tidak. Memang aku tak sengaja. Oh, tu oh. nah. nah. Tapi aku hirom, Kak muk segini tadi oh, yo busuk -busuk. banyak bersuka oh. oh, tapi tidak payah oh. memang bersyukur lah tapi oh. aku syukur tidak payah aku nilai oh. tapi oh. kapwaso ketika waso pak <tipas tipas> ustad tadi itu nak tuku tidak sengaja kata pak ustad oh, sih tahu ngapain oh. dimaklumi oh, lah bener lah oh. yang penting kita lah tahu oh. yang tidak jadi tidak ya, jadi, oh. jadi, oh. jadi oh. oh. oh. untuk ada pak ustad menjelaskan lah oh. Kalau kali jangan, nah, jangan sampai kerongkongan, pokok terokas di lidah bayi sudah, sudah. Jadi, udah. jadi men kita misal nak masak masak atau apa itu, jadi yuk. Jadi boleh, jadi, oh, oh. tapi kuda acak lah men sampai di lidah, langsir ditelan, beok, kira. Oh, Macam tuh gitu. Ya? sampai di lidah kita tidak tahu oh, uh, oh, oh, lah masih manis. Eh, tapi tapi ya lah, kalau puasoh kita rasakan. Oh, jangan lagi, gitu. kita ya puasoh, tidak uh, ada diterima kan? Jangan oh. lagi, Bedis, sayang puasoh. Tidak orangmu orang mukte kujiat I'm